Aku pangeran Merak. Aku menggunakan ekorku yang cantik Untuk menari putri merat Hehehe Hehehe Aku tupai imut. Aku suka makan kacang. <Susuk> <Susuk> Ayo masukkan sisa kacang ke dalam mulut tupai untuk dibawa pulang Aku dokter hutan, aku makan kutu berbahaya setiap hari Uh? Aku harimau Aku Oh, cipun. ayo tangkap alpaka itu Cepat tekan harimau agar dia tidak terlihat Oh, ayo tangkap domba itu Cepat tekan harimau agar dia tidak terlihat uh uh uh hu, Oh, ayo tangkap kelinci itu. Cepat tekan harimau agar dia tidak terlihat. Aku bunglon. Aku berganti warna kulit agar menyerupai lingkunganku. Oh! Yeah.